Film diawali dengan tangisan seorang anak bernama So Hyun yang kini sedang dikurung oleh ibunya di dalam sebuah lemari. Dia terus menangis sembari meminta maaf dan berjanji untuk tidak mencoba kabur lagi. Ternyata, semua itu adalah mimpi buruk dari wanita ini. Di keesokan paginya, ia menuju gudang di samping rumahnya untuk membuang beberapa barang yang ia bawa. Kemudian terdengar suara anaknya yang masih balita menangis. Dia pun bergegas untuk menghampirinya. 16 tahun berlalu, kita diperkenalkan oleh seorang ibu bernama Amanda, beserta putrinya yang sudah dewasa bernama Chris. Mereka berdua tinggal di pedesaan Amerika dan memiliki sebuah peternakan ayam, sekaligus mengelola budidaya ternak lebah madu sebagai sumber mata pencahariannya. Untuk mengisi waktu luang, mereka habiskan dengan membaca buku dan bercanda layaknya keluarga bahagia. Di malam itu, terjadi badai petir yang membuat Amanda gelisah dan tidak bisa tidur. Kemudian, tiba-tiba dia melihat sosok bayangan wanita misterius yang tengah duduk di kursi kamarnya. Mendengar tangisan dari sang ibu. Chris kemudian menyalakan lilin dan bersenandung dengan lembut untuk menenangkan ibunya. Di keesokan harinya, Dani, sang pemilik toko sembako datang ke rumah Amanda. Sebelum masuk ke dalam halaman rumah, dia mematikan ponsel dan tidak membawa serta perangkat elektronik lainnya. Dani kemudian mengatakan kepada Amanda bahwa madu produksi miliknya terjual habis di pasaran online dan kini ada banyak pesanan yang mengantri. Karena meningkatnya pesanan dari para pelanggan, Amanda dan Chris berencana meningkatkan produksi madu miliknya dengan menambah beberapa koloni lebah sebagai ucapan terima kasih kepada Dani. Amanda menyuruh Chris untuk pergi ke tokonya dan mengirimkan bekal sarapan. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan orang misterius yang bermaksud untuk menanyakan alamat. Namun karena orang itu berbahasa Korea, Chris tidak mengerti dan kemudian beranjak pergi. Saat sedang membersihkan teras rumahnya, Amanda mendengar suara mobil yang masuk tanpa izin ke dalam halaman. Amanda yang panik lekas menyuruh orang tersebut berhenti dan mematikan ponsel serta perangkat elektronik yang dia bawa. Amanda berkata kepada orang itu bahwa dia tidak bisa berada di dekat perangkat yang memiliki listrik. Orang itu ternyata adalah paman Amanda yang datang dari Korea. Di dalam perbincangan mereka, sang paman mengatakan bahwa ibu Amanda telah meninggal dua bulan yang lalu karena Amanda tidak menggunakan ponsel, serta mengganti nama Koreanya dengan nama Amerika. Sang Paman kesulitan untuk memberikan kabar atau mencari tempat tinggalnya. Sang Paman kemudian berkata kepada Amanda bahwa dia adalah anak durhaka, karena meninggalkan ibunya saat dalam keadaan sakit. Sesaat sebelum meninggal, ibunya terus menyebutkan nama Sohyun, mana So Hyun sendiri adalah nama Korea dari Amanda. Sang Paman kemudian memberikan koper yang dibawanya kepada Amanda. Di dalam koper itu, salah satunya berisi abu jenazah dari ibunya. Beberapa kegilaan akan dimulai dari sini. Keris yang sudah sampai di toko milik Dani kemudian dikenalkan kepada keponakannya yang bernama River. Di situ... Kris tampak kagum dengan riasan yang dipakainya. Kris sendiri adalah anak yang tergolong sulit dalam pergaulan. Karena hal tersebut, dia memilih berhenti bersekolah dan memutuskan untuk belajar di rumah bersama ibunya. Di malam hari Amanda mencoba membuka isi dari koper yang diterimanya. Selain abu jenazah dari sang ibu, di dalamnya juga terdapat sebuah topeng tradisional Korea. Karena benda tersebut mengingatkan Amanda kepada ibunya, kemudian dia memasukkannya ke dalam sebuah lemari. Karena di dalam rumah tersebut sama sekali tidak ada listrik, Amanda menggunakan lampu minyak sederhana sebagai penerangan. Dalam saat itu juga, Amanda tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong dari Chris. Amanda yang khawatir terhadap anaknya kemudian bergegas mendatangi arah sumber suara tersebut. Saat berada di halaman depan rumah miliknya, tiba-tiba Amanda mendengar suara almarhum dari sang ibu memanggil dirinya. Di keesokan paginya, setelah Kris selesai mengurus peternakan ayam, dia ditanya oleh Amanda perihal surat pendaftaran kuliah yang sebelumnya dia temukan berada di kamar. Chris mengatakan bahwa surat itu diberikan oleh Dani dan dia tidak ada niatan untuk melanjutkan kuliah. Saat Amanda membereskan beberapa botol madu miliknya, tiba-tiba dia mendengar dengungan lebah yang diiringi oleh suara di dalam lemari. Dani yang sudah datang untuk membawa beberapa botol madu kemudian menghentikan lamunannya. Di situ... Amanda berkata kepada Dani, alasan apa yang membuatnya memberikan surat pendaftaran kuliah kepada Chris. Namun, Dani mengatakan bahwa Chris sendirilah yang memintanya. Dani juga menambahkan bahwa dengan kuliah, Chris akan membantu dia mendapatkan beberapa teman dan membantunya belajar untuk sedikit hidup mandiri di malam hari, ketika Amanda melihat surat pendaftaran kuliah itu. Dia terbayang suara almarhum sang ibu yang selalu mengekang dirinya di waktu kecil. Di waktu paginya Amanda membuat beberapa sarang lebah. Chris pergi ke loteng dan menggunakan mesin ketik untuk mengisi formulir pendaftaran kuliah. Amanda, yang kini sedang berada di luar, menemukan topeng pelindung sengatan milik Chris yang tertiup angin saat dia memakainya. Tiba-tiba... Sosok almarhum sang ibu muncul kembali. Amanda kemudian bergegas pergi menuju loteng. Sesampainya di sana, tiba-tiba jendela dipenuhi oleh lebah, dan kembali dia mendengar suara dari almarhum sang ibu. Amanda menemukan keris tengah memakai hanbok peninggalan milik almarhum. Kemudian melepaskannya, dan dia langsung menuju ruangan bawah tanah untuk membuangnya. Di sini, kita diperlihatkan banyak barang elektronik dan beberapa barang yang mengingatkan Amanda kepada sosok sang ibu. Dia menyembunyikannya rapat-rapat dari siapapun. Di malam hari, Chris menanyakan keadaan Amanda yang tampak aneh akhir-akhir ini. Dia juga menanyakan perihal koper tersebut dengan sedikit membentak. Amanda mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Chris yang penasaran dengan isi gudang di bawah tanah pun kemudian masuk secara paksa dengan membobolnya. Di sana, dia tak sengaja menemukan foto seorang nenek. Di momen itu, lampu minyak yang dibawanya tiba-tiba padam. Chris yang ketakutan kemudian berniat keluar dari gudang tersebut. Saat dirinya sudah dekat dengan pintu keluar... Tiba-tiba pintu itu menutup dengan sendirinya. Chris yang panik meminta tolong kepada ibunya untuk membantunya keluar. Sesudah keluar, Chris bertanya kepada ibunya, siapakah sosok di dalam foto tersebut? Kemudian Amanda menceritakan sesuatu yang telah dia sembunyikan selama ini. Dia bercerita kepada Chris bahwa tempo hari pamannya datang dari Korea dan memberikan koper kepadanya. Koper itu berisi abu jenazah dari sang ibu, beserta beberapa barang kesukaannya. Di sana, terdapat hanbuk buatan almarhum sendiri dan topeng tradisional yang telah dipakai oleh wanita di dalam keluarganya secara turun-temurun. Semua benda tersebut biasa digunakan sebagai persembahan untuk menenangkan roh leluhur yang tersiksa. Karena Amanda menganggap hal itu sebagai tahayul, dia pun tidak mempercayainya. Saat Chris kembali memeriksa isi koper tersebut, dia menemukan sebuah kotak musik. Kotak musik itu adalah pemberian dari almarhum kepada Amanda di masa kecilnya. Di keesokan hari, saat Chris mengurus ternak, dia melihat jejak kaki hewan buas di tempat tersebut. Sementara itu, Amanda kemudian mengundang Dani dan keponakannya untuk datang ke rumahnya nanti malam. Di malamnya, mereka semua berkumpul di ruang tamu. Setelah bermain dan mengobrol, Chris mengajak River menuju loteng rumahnya. Di sana, River mengatakan bahwa hidup Chris tampak membosankan dan kuno. Bahkan satu-satunya teman yang dimiliki oleh Chris adalah ibunya sendiri. River, yang tergolong remaja keras kepala, tiba-tiba mengeluarkan ponsel dari sakunya. Chris kemudian memberitahu bahwa ponsel dan perangkat elektronik lainnya dapat membuat ibunya merasa kesakitan. Namun, River merasa aneh dengan hal tersebut karena kalau ibunya kesakitan, seharusnya sudah dari tadi saat mereka mengobrol bersama di ruang tamu. Di sisi lain, Dani dan Amanda tengah mengobrol di depan teras rumah. Amanda mengatakan bahwa telah terjadi sesuatu yang aneh dengan dirinya. Di sini Dani menyarankan agar membicarakan hal tersebut kepada Chris. Pada malam harinya, saat Chris tengah berbaring di tempat tidur, Amanda menceritakan bahwa almarhum ibunya dulu adalah orang yang ceria dan menyenangkan. Namun, saat keluarga mereka pindah ke Amerika, sifat ibunya mulai berubah. Dia sering merasa ketakutan bahkan untuk sekedar keluar rumah. Karena ayahnya sudah tidak tahan lagi, akhirnya dia meninggalkan mereka dan menyisakan Amanda beserta sang ibu. Karena hal tersebutlah Amanda dijadikan tempat untuk melampiaskan amarah beserta dendamnya. Amanda pun bersumpah, saat dia tengah hamil, dia tidak akan menjadi seperti ibunya. Di keesokan paginya di gudang bawah tanah, dia kemudian menyalakan tuas listrik di tempat tersebut. Kemudian dia melihat bahwa ibunya tetap baik-baik saja walaupun listrik menyala. Saat Chris berada di loteng rumahnya, dia menjumpai bahwa formulir pendaftaran untuk kuliah telah rusak. Chris kemudian menghampiri Amanda untuk menanyakan alasan kenapa dia merusaknya. Amanda mengatakan bahwa yang merusak formulir itu adalah Uma. Almarhum ibunya. Mendengar hal tersebut, Chris menyebut Amanda sebagai pembohong dan dia ingin segera pergi dari rumah tersebut. Amanda mengatakan kepada Chris bahwa dirinya selalu menuruti permintaan Chris, termasuk membuat sarang lebah madu. Dia juga menambahkan bahwa Chris tidak akan mampu berteman dengan siapapun karena selama ini Amanda adalah satu-satunya teman yang dia miliki. Chris kemudian, Amanda mengatakan kalau ibunya selama ini telah menjauhkan dirinya dari dunia luar. Dia juga mengatakan bahwa hubungan dengan listrik bukanlah penyakitnya. Menurut Chris, ibunya sama saja tidak ada bedanya dengan sosok Puma. Sesudah pertengkaran tersebut, Amanda kemudian menggali sebuah lubang dan mengubur foto beserta abu jenazah milik Uma. Amanda juga meminta agar Uma tidak mengganggunya lagi. Namun, saat dia berniat masuk ke dalam rumah, tiba-tiba langit berubah. Saat di tengah jalan, Chris dihampiri oleh River. Di sana, River mengatakan bahwa Chris harus segera kuliah dan tidak takut akan dunia luar. Sebelum pergi, River memberikan buku catatan untuk menulis jurnal sebagai hadiah perpisahan mereka. Di sisi lain, Amanda terbangun dari pingsannya. Namun itu bukan Amanda lagi, melainkan roh Uma yang telah merasukinya. Sesampainya di rumah, Chris diajak ibunya yang sudah memakai hanbok untuk melakukan jiza atau upacara penghormatan kepada leluhur yang sudah meninggal. Chris kemudian terkejut karena ibunya selama ini tidak pernah percaya akan hal seperti ini. Setelah mendengar perkataan Kris Amanda menyatakan bahwa dirinya bukanlah Amanda, melainkan Uma. Uma kemudian memberitahu Kris bahwa dia sering memasukkan Amanda ke dalam lemari kalau dirinya tidak patuh. Dia juga menyuruh Amanda untuk memegang kabel rusak di sebuah lampu lentera sebagai simbol penderitaan yang sama, itulah yang mendasari trauma yang dimiliki oleh Amanda. Saat Chris berlari menjauh dari rumahnya, dia melihat Gumiho atau siluman rubah ekor sembilan, tengah memakan salah satu hewan ternaknya. Setelah tertangkap, Chris kemudian berusaha melepaskan topeng yang melekat di wajah sang ibu. Namun, tiba-tiba... Amanda yang kini sedang berada di alam baka bertemu dan berbicara dengan arwah Uma. Di sana, Uma mengatakan bahwa selama ini Amanda tidak mengerti derita yang dialaminya. Pernyataan tersebut dibantah oleh Amanda. Dia mengatakan kalau ibunya adalah orang yang dihormati di Korea. Karena pindah ke Amerika dan tidak mampu menggunakan bahasa Inggris, membuat Uma menjadi sosok penyendiri dan emosional. Karena Amanda kini... Sudah memiliki keluarga dan berhak untuk melanjutkan hidup bersama anaknya, Amanda berjanji akan melakukan upacara Ziza sebagai penghormatan terakhir kepada Uma. Setelah mereka selesai melakukan upacara Ziza, Amanda sudah tidak memiliki trauma akan masa lalunya. Ini berarti Chris harus bersiap-siap untuk pergi kuliah dan akan diantarkan oleh Dani. Film pun berakhir di sini. Bagaimana menurut Anda tentang alur cerita film ini? Berikan komentar di bawah dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan update video selanjutnya.